Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqa'il fi kitabihi al-karim A'udzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim innakum wama ta'budun min duni allahi hasabujahanam antum laharidun law kana haula'i alihatam hatam mawarduha wa kullum fiha khalidun asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya wala ba'dahu Allahumma sholli wa sallim wa Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum Ya wal muttaqun Para bapak, para ibu, saudara sekalian, jamaah pengajian yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita semuanya dipertemukan oleh Allah di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Para bapak dan ibu udara sekalian, manusia dilahirkan di dunia ini, walau dulu pernah diambil saksi oleh Allah, sebagaimana Allah menghabarkan di surat Al-A'raf, di ayat 172 Itu pernah diberitakan kita pernah menjadi saksi atas kekuasaan Allah Allah menyatakan wa'id idh akhadzarubka mim bani adama min zuhrihim dzurriyahum wa asyadahum ala anfusihim Alas tuh birabikum kaulu balasa hidna antakulu yau malkiyamati inna kunna anhaja gafilin dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian. Terhadap jiwa mereka, seraya Allah berfirman, "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Kita dulu, Bapak Ibu sekalian, sebelum lahir menjawabnya, dan mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami, kami menjadi saksi." Lalu Allah menyatakan kami lakukan yang demikian itu dilakukan sumpah itu Wak, Bu, atau persaksian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini terhadap ke keisaan Allah agar tidak mengatakan seperti itu. Oleh karena itu diambil saksi kita sebelum lahir ke dunia atau agar supaya tidak mengatakan autakulu in nama asroka agar atau agar kamu tidak mengatakan Sesungguhnya orang-orang tua kami yang telah mempersekutukan Tuhan mingkobeluh sejak dahulu. Biar gakmu Wa kunna, Sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka dia tidak mengatakan seperti itu itu kan yang melakukan bapak-bapak kami mbah-mbah kami lah kami ini anak keturunan mereka maka apakah engkau ya Allah akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang sesat dahulu, agar supaya tidak mengatakan seperti itu, Bapak. Dibiar tidak menyalahkan Bapak-Mbah-Mbahnya, Bapak-Bapaknya dulu. Kalau misalkan Bapaknya-Mbahnya dulu, memang perbuatannya seperti itu, itu kan urusannya baik. Tapi dirinya yang lahir belakangan itu punya tanggung jawab sendiri. Nah, setelah lahir ke dunia, terpengaruh. Terpengaruh dengan dunia, karena gemerlapnya dunia. Sehingga pernyataan yang dulu, waktu sebelum lahir itu, diingkari, Bapak-Ibu sekalian. Karena terinterupsi oleh dunia, sehingga kepercayaannya bercabang dia mengakui bahwa Allah itu Maha Kuasa, Allah itu Maha Esa tapi masih mereka takut atau mengakui ada kekuasaan atau kekuatan seperti Allah punya seperti kekuatan kekuasaan Allah sehingga mereka takut Dengan lingkungan itu bapak-bapak. Maka yang terjadi adalah Mereka juga Yakin adanya Allah Tapi juga yakin adanya Kekuatan selain Allah Yaitu yang disebut oleh Allah Musyrik perbuatannya namanya syirik orangnya namanya musrik maka ketika dulu apa perkembangan manusia sejak nabi Adam, nabi Nuh no, kemudian nabi Ibrahim nabi Ibrahim Diutus oleh Allah untuk membersihkan Sesembahan-sesembahan Termasuk Sesembahan selain Allah Termasuk membangun Ka'bah Itu perintah Allah untuk membangun Ka'bah Lalu Diperintah oleh Allah dengan Nabi Ismail itu putri putranya untuk membersihkan kesirikan, Bapak nah, setelah generasi Nabi Ismail ke bawah sampai ke suku Kules di Mekah, nah, di situ mereka dari suku Kules itu karena tidak mengenal. Nabi dan Rasul sebelumnya Kecuali dari Kelompok Keturunan Nabi Ishak Banyak Nabi, banyak Rasul Tetapi dari keturunan Nabi Ismail Tidak ada Akhirnya Mereka ini Terinterupsi oleh Kegemergeramnya Dunia sehingga mereka ya menyembah Allah ya tawaf di Ka'bah. Tapi ya percaya ada kekuatan selain Allah. Dulu ada Bani Zurhum. Bapak-Ibu sekalian, dengan yang satu Bani Sakif. Bani Zurhum ini ketika di Mekah eh, berdagang bapak-bapak sekalian, keuntungannya luar biasa, sehingga kekayaannya banyak. Tapi bani yang lain yang namanya Sakhir itu kepingin seperti Bani Zurhum, namun mereka tidak bisa melakukan seperti bani Zurhum. Nah, bani Sakif itu suka perang waktu. Terjadilah antara bani Zurhum dengan ini perang dan menang dia. Bani Zurhum akhirnya terusir dari Mekah karena terusir, bapak-bapak sekalian. air zam-zam, sumur zam-zam itu ditutup rapat dihilangkan jejaknya jadi pernah pernah hilang ini sumber yang dulu dari Ismail, Nabi Ismail sumber zam-zam ini ditutup sumurnya rapat oleh Bani Zurhum agar mereka tidak bisa minum sejaknya sulit untuk dicari sudah ditinggal oleh Bani Zeruhum keluar dari Mekah nah yang menguasai siapa? yang menang tadi itu yang menguasai tapi mereka akhirnya tidak bisa menemukan sumber air jam-jam itu karena tidak bisa menemukan maka mereka kehausan Bapak misalnya, mencari air sulit sekali nah barulah kalau sudah semacam itu akhirnya si ada orang namanya Amr itu orangnya ahli sodakoh bapak. orang yang menunaikan ibadah haji itu di apa diberi sodakoh pernah itu sampai menyembelih unta itu lebih dari 500 lebih dari 500 unta disembelih untuk menjamu orang-orang haji Tentang. tapi pada akhirnya dia kesam ke palestina Ketemu orang-orang di sana yang menyembah berhala Nah itulah akhirnya sesembahan itu diambil dibawa ke Mekah Karena orang-orang sana ditanya oleh si Amr ini kamu apa yang kamu sembah? ya ini yang saya sembah ini saya mintai hujan saya diberi ini saya mintai air kami bisa minum wah kalau begitu ini cocok di muka karena di sana sulit air bahasa aku loh akhirnya Minta dari satu berhala itu dibawa ke Mekah di pintu gerbang Mekah, Pak Bu dipasang di sana. Orang-orang yang mau berangkat yang haji disuruh tunduk pada patung itu. Nah, patung itu yang besar-besar patung yang ada itu waktu itu namanya lata. Karena ada empat waktu yang besar, ada Lata, ada Uza, ada Manata, ada Hubal. Maka orang-orang yang haji di samping Tawaf juga menyembah seperti itu. Orang-orang Mekah waktu niku membuat satu patung, membuat patung masing-masing sing por karo nok pintu gerbang niku di rumahnya masing-masing dan akhirnya di sebelahnya Ka'bah itu diberi patung nih, asal mulanya patung-patung yang ada di sebelah menyebelahnya Ka'bah itu ada 360 patung Mbak Bu Nih, ini patung-patung di sebelahnya Ka'bah ini ada yang besar, ada yang kecil. Dulu kan, seperti ini, belum hitam sekarang seperti sekarang ini. Eh, Amr bin Luhai namanya. akhirnya dibawa ke Mekah Bapak-Ibu sekalian orang-orang yang telah di Mekah Nah, ini patung-patung yang besar, Pak Bu. Yang besar-besar ada empat: ada patung lata, ada patung bubal, ada patung manata, ada patung empat. Jumlahnya, Bapak Ibu sekalian, nah ini yang disembah pertama oleh mereka di samping tawaf, jadi ya tawaf ya nyembah ini keingetan itulah namanya perbuatan syirik atau perbuatan musrik awal mulanya patung-patung yang muncul di sebelahnya Ka'bah itu dibawa oleh Amr bin Luhay tadi dari negara lain keingetan? Sing Ya'ud itu Ya'ud Ya'ud itu dulu Bapak-Ibu sekalian yang disembah oleh umatnya Nabi Nuh Bagaimana? sebagaimana di surat 71 ini surat 71 surat Nuh di ayat 23 itu Allah menyatakan begini waqalu La tazarunna ahliyata kum Wa la tazarunna wadda Wa la shua'a yahusa Wa la, ya husa, wa, la ya wa nasro Ini kalau diterjemahkan ya Dan mereka berkata Umatnya Nabi Nuri Jangan sekali-kali Kamu meninggalkan Penyembahan Tuhan, Tuhan kamu pimpinannya. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan kepada wat patung wat namanya, dan jangan pula meninggalkan sesembahan kita suah suangi patung jenenge patung suah kemudian. Yahud, Ya'ud, dan nasr ini semua nama orang-orang soleh. Orang-orang soleh untuk mengenang mereka dipatungkan. Sing jenenge suwa, yahud, wat, yahud, dan nasr itu orang-orang soleh untuk dikenang akhirnya dipatungkan anak cucunya tidak diberi pelajaran maka anak cucunya meneruskan kebiasaan bapak-bapaknya, mbah-mbahnya dan setelah datang Nabi Nuh kemudian diluruskan, mereka tidak bisa menerima termasuk zaman-zaman sekarang, bu, sampai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu kalau diluruskan nggak bisa menerima, sehingga Allah menyindir di dalam Quran Surat 2 ayat 170 Surat Al Baqarah disindir oleh Allah Nabi, Allahu Akbar. rajim awala dan apabila dikatakan kepada mereka ikutlah apa yang telah diturunkan oleh Allah namanya Al-Qur'an lalu mereka menjawab tidak jawaban mereka tidak seandak ikut Quran nah ikut sopok bahasa kulau orang itu mengatakan tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami sehingga mereka ini mempertahankan kebiasaan nenek moyang itu dahulu sampai sekarang sampai kiamat nanti mereka yang tidak memahami Al-Quran yang tidak mempelajari maka yang terjadi adalah mereka mempertahankan kebiasaan nenek moyang, yaitu menyembah selain Allah tadi. Jadi Allah mengatakan, apakah mereka mengikuti pula, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun, dan tidak mendapatkan petunjuk, apa yang jadi diikuti Tapi sulit mereka diarahkan kepada kebenaran itu sulit, sehingga di masa sebelum Rasulullah diutus, posisi keadaan Mekah ini ku, nih bu, sehingga terjadi sep seperti ini banyak banyak patung-patung yang dipajang di sebelah-menyebelah tapi ini masih dipakai untuk tawaf bu. jadi tawafnya ya jalan Yo ya, tawaf yo, ya. cembah patung nah itulah terinterupsi oleh keadaan dunia ada yang terinterupsi wah kepingin rezeki ini akhirnya menganggap bahwa sesuatu yang di alam ini ada yang bisa memberikan rezeki orang yang hidup di pinggir laut, dianggap yang memberi rezeki itu laut sehingga laut itu dimuliakan dikei sesajen orang yang hidup di daerah pegunungan Dianggap gunung itu membawa rezeki dari mereka. Sehingga kayak rezeki gunung. Sehingga mereka punya acara menghormati gunung. Yang hidupnya tidak di gunung, tidak di laut. Di darat biasa, mereka kadang-kadang mencari apa? perantara kenapa ini perantara? Ini? wasilah karena tidak ada gunung, tidak ada laut ada yang mencari wasilah lewat orang yang mati bahwa orang yang mati itu kadang-kadang dianggap bisa memberikan syafaat bagi yang hidup itu namanya terinterupsi Jadi pengaruh dunia ini benar-benar membuat orang ini terlena, bang. Karena terlena, akhirnya mereka asyik di situ lupa akan Allah. Bahwa yang memberikan kehidupan di dunia ini yang buat kaya, buat miskin, membuat sehat, membuat sakit, membuat tidur, membuat mati, itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan yang lain. Semua yang ada di sekitar kita ini ciptaan Allah. Sama dengan kita, kita dicipta oleh Allah, benda hidup, makhluk hidup yang di sekitar kita diciptakan oleh Allah yang benda mati. Madana. Nah, Bapak Ibu sekalian, besok para patung seperti ini okay, Itu nanti di dalam Quran Surat 6 di ayat 22 itu ditanyakan oleh Allah. Summa lil Ini pertanyaan Allah. Terus ya Allah ingat. ingatlah. Hari yang di waktu itu, kami menghimpun mereka semuanya. Menghimpun itu naboh. ngumpulkan. Hari dikumpulkan mereka semuanya itu namanya hari kiamat. Yaumul ba'at, hari dibangkitkan oleh Allah. Allah menyatakan, "Ingat." Besok aku akan mengumpulkan semua manusia dikumpulkan di hari itu. Kemudian Allah menyatakan. Kemudian kami berkata kepada orang-orang musrik. Perkataannya dan pertanyaan Allah. Aynasurroka kuntum tasumun. Di manakah sembahan-sembahan kamu yang dahulu kamu katakan sekutu-sekutu kami? Ini saya ingin, tidak ada Bapak, yang dulu disembah di dunia itu tidak muncul, yang diakini di dunia katanya mendapat atau memberi kesehatan, memberi keselamatan, memberi rezeki nggak ada, tidak ada, karena itu menurut tafsirnya ibnu Ibnukasir ayat ini menceritakan Allah menceritakan Keadaan orang musyrik nanti dimaksar. Ya, ini pada hari kiamat nanti Allah akan menanya kepada mereka tentang berhala-berhala, tentang yang disembah, yang diyakini mempunyai kekuatan, kekuasaan di dunia ini. Itu jenisnya tandingan-tandingan. Pertanyaannya Allah, Aina, mana? surah kau kumulatina guntum tazumun sesembahan atau tandingan-tandingan yang kamu dulu kalian waktu di dunia kamu katakan sekutu-sekutu kami mana? di ayat dua-duanya, tidak ada wabu Nih tandingan-tandingan itu kalau pada zaman dahulu sing zaman Rasulullah sing paling besar Rata Uza manata hubal. Sisi itu singliannya kecil-kecil. Cak tangan-tangan ngeten, cak ngeten tinggi pak bu, gede-gede ngeten tinggi. Teka di sini sebelah pintu Ka'bah, tika sebelah jana di atas kayu disembah, cili-cili. Iku ala di kelompok no, Waktu futuhul Mekah itu. Ya, sekitar 360 berhala wakai pula diadai wakai Tuhan-Tuhan <laughs> telungatus widak nah sekarang sudah beda karena zamannya beda gayanya juga beda kita tidak tidak ada niatan untuk mencemooh mereka tapi ditinjau dari Islam perbuatan yang seperti ini adalah termasuk orang-orang yang dulu pada zaman Nabi Muhammad sebelum. nih Nah itu dipandang dari sudut Islam adalah seperti pada masa zaman sebelum Rasulullah. Tapi bagi mereka berjalan baik, tidak ada salahnya. Itu kan mereka dipandang dari Islam. Kalau Islam memandang, itu namanya mem menduakan Allah. Karena ada suatu tempat yang dianggap memberikan apa? keselamatan atau bapak-bapak sekalian atau seperti ini sama juga ye, kita tidak mencemooh tetapi melihat dari pandangan islam ye, kalau dilihat dari sudut islam maka perbuatan semacam ini namanya menduakan Allah nanti akan ditanya ini ini nanti akan ditanya oleh Allah Aina kuntum tazumun oke okay. jadi hal-hal semacam ini menurut pandangan Islam maka menduakan Allah tapi menurut mereka mungkin tidak karena berbeda pandangan ini kalau dilihat dari sudut Islam maka itu semua nanti akan ditanyakan oleh Allah oke bapak ibu sekalian maka di surat 21 surat Al Ambiya di ayat 98, itu Allah menyatakan, katakan, dan 99 inna kumwa ma ta'buduna min dunillahi khasofu jahannam antum laha waridun katakan. sesuhunya, tersia Allah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah Adalah umpan jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Ini menurut syariat agama Islam. Jadi, kalau ada orang mempercayai sesuatu, dianggap memberikan kontribusi dalam kehidupannya, itu namanya menduakan Allah benda mati dianggap bisa berkontribusi kepada dirinya itu namanya menduakan Allah bapak ibu sekalian malah disebutkan itu nanti akan dimasukkan ke dalam neraka bersama kamu menurut ayat ini contoh oke contoh Seperti ini Nah ini Tuhan diserupakan manusia Cuma begitu mau di, disembah Diletakkan di suatu tempat Jatuh bapuk, Tuhannya Oke, setelah jatuh akhirnya Nah Pecah Ini pun juga sama ditanyakan oleh Allah nanti, atau yang lain seperti ini, nah, seperti ini. Soalnya kehidupan manusia itu sama, bang. Kita diciptakan oleh Allah, nih. Allah menyatakan, "Wah, makhluk jinawal, insa, ilal yang butuh." dan Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia jin dan manusia Kita ciptakno aku supaya mereka itu menyembah aku menyembah Allah. Ngene. Lah menungsa semua sama manusia sing beragama apapun agama Islam, agama Hindu, agama Buddha, agama Kristen, agama Konghucu atau yang tidak beragama Pokoknya menung, Pak bu. Diciptakan oleh Allah, jin juga diciptakan oleh Allah. Tujuannya diciptakan itu untuk menyembah Allah. Tapi mereka terpengaruh oleh dunia, sehingga ngebal ke sana, ngebal ke sana, Ada yang jejet ada yang ngebal, ada yang tidak mengakui Allah. Ada yang menyembah, Allah juga nyembah mereka. Nyembah yang dipercayai bahwa yang disembah itu memberikan keselamatan kepada dirinya. Bapak-Ibu sekalian, banyak contoh-contoh yang di dunia ini yang perbuatan mereka seperti ini. Nah, nantinya juga diinovasi, disembah oleh mereka. Okay. Nah, itu pengaruh dunia ini, Pak. Padahal, dulunya ketika waktu sebelum lahir, tadi ayatnya tadi, loh sebelum lahir. Sudah diambil saksi oleh Allah. Diambil saksi untuk apa? Menyatakan apakah saya ini Tuhanmu? Bukan Tuhanmu, saya bersaksi ya Allah. Engkau adalah Tuhan saya. Model, yang saya turungin. Lahir, begitu lahir, terpengaruh oleh Komurlah dunia, lupa terhadap Allah sehingga mereka gebal ya macam-macam semacam ini dan punya komentar masing-masing jadi mereka mempunyai pemikiran yang apa menurutnya adalah benar menurutnya tapi menurut Allah itu menduakan bagi Omat Ridharma dengan melakukan tradisi itu umat akan mendapatkan pahala dan berdata nah ini kan sudah menduakan Allah bapak dan ibu banyak nih contohnya banyak contohnya kalau di Mekah dulu itu seperti ini nih ah ini benar Tawaf ini haji ini benar yeah. ketika mereka terpengaruh oleh situasi dan kondisi beda Pak nah. dulu seperti ini ini sudah dihancurkan oleh Rasulullah pada tahun 8 Hijriah okay. nah ketika Futuhul Mekah ini orang dari Madinah datang ke Mekah itu jumlahnya 10.000 okay. sehingga Kota Mekah dapat dikuasai dan orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam Ya. Yeah. Akhirnya turun ayat surat An-Nasr ini. Ini. Surat An-Nasr ini. Surat 110. Idza jaa'anashrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kan kemenangan. Tahun 8 hijrah dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong kok bisa masuk agama Allah dengan berbondong-bondong nah, ceritanya ketika Rasulullah datang dengan 10.000 orang dari Madinah bapak ibu sekalian mereka ingin melaksanakan ibadah haji tapi begitu datang 10.000 itu orang-orang Mekah ketakutan loh ketakutan, akhirnya Rasulullah ngutus umumkan kepada mereka siapa yang berlindung di rumahnya Abu Sofyan selamat siapa yang berlindung di sekitar Ka'bah selamat. Umumkan begitu. Ada utusan di, umum, di apa diutus Rasulullah untuk datang mengumumkan pada mereka. Abu Sofyan itu siapa? bang Abu Sofyan itu musuh Islam. Waktu ini. Yang membiayai perang badar itu Abu Sofyan. Ketuae Perangku ya Abu Sofyan, perang Uhud juga Abu Sofyan, perang Kondak itu juga Abu Sofyan bang. musuh Islam. Nah, Rasulullah mengatakan siapa yang mengumpul di rumahnya Abu Sofyan selamat, mati bang bang. ngumpul mengumpul no Abu Sofyan, mengumpul ini no Ka'bah. Oh Maya Abu Sofyan kali Ka'bah, itu tidak bang. Kalau uang sama Mekah ngumpul kan pe cara ngomong, udahlah. Akhirnya Rasulullah bicara. Dulu ketika saya bahasaku ketika saya di Mekah di sini, kamu telah menganiaya pengikut-pengikutku, kamu telah membunuh mereka, termasuk pamanku jenengi hamzah kamu itu makan hatinya hamzah jadi ini mereka ingin, waduh jangan diwales aku diwales dengan perbuatan yang dulu pernah kita lakukan pada masa itu sampai Muhammad hijrah ke Madinah tapi Rasulullah ternyata tidak seperti itu bang. Maka pada hari ini Rasulullah, kamu semuanya saya maafkan Karena dimaafkan oleh Allah oleh Rasulullah mereka takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mereka masuk Islam semuanya. Ashadu ala ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Muhammad utusan Allah. Mereka itu khawatirnya dibalas, oh, ngomong-ngomong sepuluh ewe. Tapi ternyata tidak dimaafkan Rasulullah, mereka masuk Islam berbondong-bondong. Termasuk Abu Sofyan, pada akhirnya Abu Sofyan, sak Junik yang masuk Islam. Waksi yang mateni dengan tombak mati ini paman Rasul cenderungnya Hamzah itu, yang masuk Islam pada akhirnya. Cuma Rasulullah mengatakan, ya silakan kamu masuk Islam, tapi saya gak kepingin dulu wajahmu. oleh dulu wajahmu, aku ingat pamanku. Jadi disebut roh kali Rasulullah, tapi aku gak aku pingin dulu wajahmu. <gutuh> Arti ya jani yang menesel apa alwaksi itu bang. Maka Bapak-Ibu sekalian, Allah merintahkan gini. Karena itu ya Rasul, Wasabih, bihamdi robbika wastaufir, inna wukana tawabah, Wasabih, maka bertaspela, bihamdi robbika, dengan memuji Tuhanmu dan istighfarlah ada tiga ya perintah Allah satu bertasbillah memujilah kepada Tuhanmu dan istighfar selalu ya Rasulullah akhirnya ij'aluha fi rukuikum wa sujudikum jadikan tiga bacaan itu untuk bacaan ruku kamu dan untuk bacaan sujud kamu. Se sebelum ini, Pak Bu, saya rokok ini, saya ingatkan. Subhanarobiyal Adhim. lek sujud. Subhanarobiyal A'la. Setelah turun ayat ini, diganti oleh Rasulullah, karena ada perintah dari ayat. Fasaf bihamdi robbika wastaufir akhirnya, dikonkon gawe telu niki. Lek rokok bali su bacaan ngeten. Subhanakallahumma wa bihamdika. Rabbana wa Allahumma maghfirli. Menawa telu iki. Subhanakallahumma wa bihamdika. Di situ Allahumma birli Bapak ibu sekalian ini dipakai untuk rokok dan dipakai untuk sujud sampai Rasulullah wafat bukan berarti ini lah terus gawe subhanarabillah adim soalnya itu lah ambatan sah gak apa-apa Bapak -Ibu. cuma Rasulullah menganjurkan menganjurkan ini Gawin, bacaan telu ini nganggu rukukmu sampai nganggu sujudmu. Misalkan, Nono Wong sing gunakan Subhana Al-Azim, ya monggo, gak? Subhanah Rabi Al-Azim, ya mau, al ya, mau Cuma Rasulullah mengatakan Gawin telu ini Subhanakallahumma wikham tiga Rabbana wikham tiga Allahumma firli telu. Dan itu dilakukan di Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Nah, tinggal pilih. Eh. Kembali ke sini Pak, Bu. Di ayat ini, Pak. Bahwa manusia itu pada dasarnya diciptakan oleh Allah itu untuk menyembah Allah. Tapi karena terpengaruh oleh situ, situasi dan kondisi maka jadinya mereka itu menyembah selain Allah. Nah, seperti ini. Kalau dulu waktu di Mekah, ini disembah. Ini namanya Hubal. Tuhan Hubal. Okay. Mereka menyembah nah selain Allah, tapi ini semua dihancurkan pada zaman Rasulullah me menangkan menguasai kota Mekah ini Mekah atau Fathul Mekah nah sekarang sudah aman Mbak Bu, Pak sudah tidak ada beralah-beralah tapi ganti. Ngaten. Ganti, apa sing diganti? Tidak ada beralah, tapi akeh wong ngakoni bahwa kabah itu membawa sesuatu. Sehingga Prana nggowo sajata, sajata ba, itu dosa-kosok ngene. Kabah nek muleh gak oleh diumbah. Angeten ada kepercayaan enggak bener, Mbak Bu. Gak nyembah patung tapi mengakui bahwa debu di sana yang nempel ngebonek, kak baju dianggap mempunyai kekuatan, mempunyai ee, bermanfaat pada dirinya. Ini yang harus dipekali, makanya orang-orang berangkat haji itu saat berangkat harus dikei bekal, aku. agar supaya mereka tidak salah dalam melaksanakan ibadah. Bekal takwa, maksudnya, bekal cara. Di sana itu tidak ada yang hebat, mbak bu. ada yang kuat, yang hebat tidak ada. Yang hebat hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Gak ya, ini aneh. Sekarang, mbak bu, sekarang sudah dibangun si jenenge. Tempat lempar jumro itu, oke okay. sudah dibangun lempar. Biar ini gue jumro, tempatnya jumro itu kecil sumurnya, kecil terus ada cagak nggak temuan. Itu dilempar nggak temuan. Kadang-kadang ngelempar ini gue, ono sih gergeten sama sandal-sandal dilempar, dilempar, dilempar no. Gue ngelempar ini aku ngangguni. Grecil kecil, tapi mereka saking krek, dianggap melempar setan, juga keroketen sandal-sandal dilemparkan ke situ. Sampai kadang-kadang arloji wucul, muncul berikut kadang-kadang melempariku ke tanduk tangan ini kancane, sehingga batunya ke belakang. Un atas gulung itu terlempar berikut jatuh, bapak, daerah mata ini jatawok. Karena mereka menganggap melempar setan, lepas nah, kena pulau, pulau dianggap setan <laughs> sehingga di sini robek ini, sakit ya <laughs> Sekarang tidak, sudah, sudah baik pak bu, di sana itu contohnya ini ya, apa namanya daerah lempar Jumro itu sudah aman, sudah baik, sudah tidak apa itu menyakiti yang lain, tidak kena apa-apa ini -apa. contohnya ya ini Jamarotnya oke okay. jam arutnya dalannya masuk ke jumrah wah panjang pak bu itu bisa yang mati waduh sampai 10 kilo ngelaku tapi anak yang hidup yang ya Alhamdulillah yang ada yang ngerti ini, ini waduh kur ya yang sudah pernah ke sana kemudian Nah, kemudian lemparnya ini, ya. nih. ketika melempar jumroh, nah ini sudah masuk ke gedungnya. Ini lipat, ya. Yeah. Kenapa jenis? Sing melaku nih. Bu. Ada yang melempar dari atas, ada yang melempar dari bawah. Nah, gedungnya itu apa yang dilempar itu sekarang lebarnya seperti ini. Nih. Sehingga kalau melempar mesti kena tok, te ke bawah. Cletok mana bawah. Satu orang kan lempar tujuh tujuh kerikil. bismillah Allahu Akbar, bismillah Allahu Akbar ping Ku jumroh akobah bing itu, jumroh ulah bing itu, jumroh usta bing itu. Jadi satu lemparan ini membawa batu kerikil kecil kecil-kecil itu 21 kerikil. Kalau Wong jumlahnya misalkan jumlahnya, oh nong 200 ribu lah kali sa, akeh pak bu kerikile. Yeah. Gue. Usi Cini Wong, goweslikurin. Nah, akhirnya kalau ngelempar jumroh, penak tidak sampai kena kancane, Sekarang ini sudah, dan ini AC ini bahu, padahal ruangan lepas kalau tidak no tembok ini. Gitu. Nah, ini jumroh. Ya sekarang. Nah Bapak Ibu sekalian kembali ke sana. Maka ketika ayat ini menyatakan, kamu antumlah hawaridun. Kamu pasti masuk ke dalamnya bersama dengan ini yang kamu sembah. Kalau kamu meyakini ada tuhan selain Allah itu mempunyai kekuatan dan kekuasaan nanti akan ditanya oleh Allah karena itu Allah mengatakan ya dan dalam firmannya di surat 21 ayat 99 ini ulai alihah mawarduha wa kullum fiha kholidun andai kata berhala-berhala itu tuhan tentulah mereka tidak akan masuk neraka untuk Tuhan dan semuanya akan kekal di dalamnya Bapak Ibu sekalian maka di ayat niku di surat niku alam? surat 22 surat 6 ayat 22 itu menyatakan bahwa Allah nanti akan bertanya tentang yang disembah. Kemudian di ayat 23, sum takum fitnatuhum illa ma kunna Kemudian tiada fitnah bagi mereka, tiada ada fitnah itu lugu. lugu. Ngomong itu. Kecuali mengatakan ini. Demi Allah ya Allah, Tuhan kami, tiadalah kami mempersekutukan Allah. Mulut belum ditutup, Bapak. Ngomong lugu. Ya Allah, demi Tuhan, demi Engkau, saya tidak mempersekutukan Engkau dengan sesuatu. Padahal waktu di dunia mempersekutukan. Maka, itu namanya enggak ada fitnah. Enggak. Pengakuan mereka seperti itu. Karena belum ditutup mulutnya. Allah belum menunjukkan saksi-saksinya. Adhan, Tiadalah kami mempersekutukan Allah. Nah, setelah itu mulutnya ditutup. Cerit Di surat yasin kan Ada kalimatnya, ada kalimat ta'ala al ta'ala wa ala afwahihim wa tukallimuna wa wa tashhadu arjuluhum bimakanu yaksibun surat 36 ayat 65 pada waktu itu bersyallah naktimu ala afahim tak tutup mulutmu watukallimuna aidihim ngomong tangan-tanganmu watasadu arjuluhum dan disaksikan oleh kaki-kakimu watasadu arjuluhum bimakanu yaksibun terhadap apa yang kamu lakukan waktu di dunia itu maka bapak-bapak sekalian, nah baru Allah menyatakan di surat 25 ayat 17-19 sabil Dan ingatlah suatu hari ketika Allah menghimpun mereka, beserta apa yang mereka sembah selain Allah, ah itu di diumpul no. jadi wong-wong yo awal ibu dikumpul loh, no, nol sing disembah-sembah yo, no. sing disembah ditakoni kali Allah, Allah t -t -t tanya begini, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku itu atau mereka sendirilah yang sesat dari jalan yang benar? Disembah lho, sing disembah nilo, pak bu. Sing tadi disembah di dunia itu, loh. Dita nih, Apa Allah muzinnya satno. Apa baku sing, sing pilih jalan sesat. Para patung itu jawab ngietan. Kalu subhanaka maka nah anayam bagi lana anataki damin tunika min auliaa walakin mat tak tahum wa abaahum Sudhikra, mereka yang disembah itu menjawabnya, benten engkau ya Allah tidaklah patut bagi kami mengambil selain engkau untuk jadi pelindung sing sesembahane lumun ngono disembah waktu Ya Allah, maksuci engkau. Maksudkan patutku mengambil selain engkau jadi sembahan. Engkau adalah pelindung kami. Patungi lu Akan tetapi engkau telah memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan hidup. Ini masalahnya, ya Allah. Engkau telah memberikan kenikmatan hidup bagi mereka di dunia. Sampai mereka lupa mengingat engkau. Akhirnya nyembah selain Allah. Meng lupa mengingat engkau. Dan mereka adalah kaum yang binasa. singuni muning patuh nge. Maka Bapak-Ibu sekalian di ayat 19 فَقَدْكَذَّبُكُمْ maka sesungguhnya mereka yang disembah itu telah mendustakan kamu tentang apa yang kamu katakan maka kamu tidak akan dapat menolak azab dan tidak pula menolong dirimu dan barang siapa yang di antara kamu yang berbuat zolim niscaya kami rasakan kepadanya azab yang kabiroh besar. Nah mulutnya guys ngomong Pak bu dikunci tadi dikunci di surat yasin tadi ayat 65 tadi al yaumanah timu ala afahim tak kunci mulutnya kayak ngomong sing ngomong sinten sing disembah berhala karena itu kita diuji oleh Allah dengan dunia ini jangan sampai Bapak Ibu sekalian dunia itu mengotori Kejiwaan kita, hati kita yang menyembah Allah, beralih kepada menyembah dunia. Jangan sampai ya. demikian, Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan pertemuan ini dibarengi daya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup pertemuan ini dengan bacaan Hamdallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu Allah ilaha ilaha anta. sawfiruqawa atau Bilai, kurang lebih. Mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.